Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Yoki Nismanto, AMD Peserta Latsar JPNS BPSDM Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Dengan pengampu materi Bapak Dr. Andrus Jumsadi Damanik SHMU Pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan contoh-contoh perilaku Yang mencerminkan salah satu nilai dasar ASN Yaitu kompeten Kompeten Terus belajar dan meningkatkan kualitas Panduan perilaku yang pertama ialah meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah Yang saya lakukan ialah senantiasa belajar dengan hal-hal baru dan selalu membaca buku Panduan perilaku yang kedua ialah selalu membantu orang lain untuk belajar Panduan perilaku yang ketiga ialah melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Demikianlah yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya, Yokinismanto manto AMD, akan terus belajar dan mengembangkan kapabilitas sebagai penguji kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Labuan Batu. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.